Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Apa kabar kalian semua seluruh subscriber Setia yang hari ini sudah memberikan support Dan dukungan terhadap channel ini Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan Tombol subscribe, like dan yang udah ngeser -share, -nge share Semua video-video kita Dan mudah-mudahan semua kebaikan kalian Hari ini akan digantikan dengan Kelimpahan rahmat dan rezeki Yang lebih banyak lagi Segera bisa terbebas dari segala macam Himpitan hidup hari ini Termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjaman uang online Amin ya robbal alamin oke sebelumnya aku juga pengen mengabsen kalian terlebih dahulu yang menonton video ini dari daerah mana saja kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini untuk bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi terkait tentang aplikasi ABCDE yang mungkin hari ini sudah punya debt kolektor lapangan atau tidak bang nah kalian bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi oke baik ya dan pada video kali ini aku juga pengen mengingat kembali ya atas nama channel YouTube Info Pinjol Terbaru tidak pernah meninggalkan dan memberikan nomor kontak apapun ya apabila nanti di platform lain kalian menemukan video ini atau mungkin video-video yang lain dari channel YouTube Info Pinjol Terbaru kami atas nama channel YouTube Info Pinjol Terbaru tidak pernah memberikan nomor apapun jadi apabila nanti kalian disuruh mentransfer dan mengirimkan sejumlah uang atas nama channel YouTube Info Pinjol Terbaru maka fix itu adalah penipuan. Jadi udah cukup jelas. Oke, okay, baik ya. Pada video kali ini kita pengen ngasih tahu 58 aplikasi pinjol yang ternyata ilegal. Dan ini sedang banyak juga dipertanyakan. Dan beberapa aplikasi ini masih ada di playstore. Jadi peminjamnya itu tadi aku udah ngecek Hampir 500.000 plus yang sudah mendownload aplikasi ini. Dan mungkin salah satunya adalah kalian apabila nanti dari 58 aplikasi pinjol ini salah satunya ada yang sedang kalian pakai. Maka fix ini adalah aplikasi pinjol ilegal yang tidak perlu dibayar lagi apabila memang mereka tidak mau bernegosiasi dengan baik. Apabila mereka sudah melakukan penyebaran data Mengintimidasi dan mengganggu semua kontak yang hari ini ada di handphone kalian Jadi udah cukup jelas 58 aplikasi pinjol ini adalah aplikasi pinjol ilegal Oke okay lah bang apa aja sih ya 58 aplikasi pinjol yang ternyata ilegal Kalian bisa melihat di belakang layar monitor ini Oke okay, itu dia Kalian bisa melihat di urutan yang pertama adalah aplikasi jari kaya dan yang kedua adalah aplikasi dana baik dan di urutan ketiga adalah aplikasi get uang. Di urutan keempat adalah aplikasi untung cepat dan di urutan kelima adalah aplikasi rupiah plus. Di urutan keenam adalah aplikasi Komodo RP dan di urutan ketujuh adalah aplikasi Dana Lancar. Di urutan kedelapan adalah aplikasi Dana Now dan di urutan kesembilan adalah aplikasi Cash Store. Di urutan ke 10 adalah aplikasi Pinjaman roket Lanjut untuk di urutan ke 11 adalah aplikasi cash-cash di urutan ke-12, adalah aplikasi pribadi cash, dan di urutan ke-13 adalah aplikasi Go Pinjam. Di urutan ke-14 adalah aplikasi Raja Pinjaman, dan di urutan ke-15 adalah aplikasi Sahabat. Di urutan ke-16 adalah aplikasi Uang Anda, dan di urutan ke-17 adalah aplikasi Pinjam Tulis di urutan ke-18 adalah aplikasi duit datang ya duit datang dan pergi memang dan di urutan ke-19 adalah aplikasi uang loan di urutan ke-20 adalah aplikasi cash lancar lanjut untuk di urutan ke-21 adalah aplikasi dana kilat dan di urutan ke 22 adalah aplikasi dana lancar, dan di urutan ke 23 adalah aplikasi kilat tunai, di urutan ke 24 adalah aplikasi uang bahagia, dan di urutan ke 25 adalah aplikasi uang cepat, di urutan ke 26 adalah aplikasi pinjam soto soto ya, dan di urutan ke 27 adalah aplikasi tunai fast dan di urutan ke-28 adalah aplikasi Tunai Anda. Di urutan ke-29 adalah aplikasi Dana Angel dan di urutan ke-30 adalah aplikasi Dana Nusa. Di urutan ke-31 adalah aplikasi Dompet Hoki dan di urutan ke-32 adalah aplikasi duit tarik dan di urutan ke-33 adalah aplikasi Emas Kota. Di urutan ke 34 adalah aplikasi Money Solus, dan di urutan ke 35 adalah aplikasi pinjaman gaji. Lanjut untuk di urutan ke 36 adalah aplikasi Rupiah Loan dan di urutan ke 37 adalah aplikasi Sinilah Cash dan di urutan ke 38 adalah aplikasi Terang Cash. Di urutan ke-39 adalah aplikasi tunai butuh dan di urutan ke-40 adalah aplikasi tunai sentral. Di urutan ke-41 adalah aplikasi uang kimi dan di urutan ke-42 adalah aplikasi wallet hawk. Di urutan ke-43 adalah aplikasi pinjaman plus dan di urutan ke-44 adalah aplikasi kredit plus. Di urutan ke-45 adalah aplikasi pinjaman aman Dan di urutan ke-46 Di urutan ke-47 adalah aplikasi pinjaman yuk Tapi bukan pinjam yuk Aplikasi-aplikasi ya. pinjol ilegal ini Nama-namanya hampir menyerupai dari aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK Supaya masyarakat kita itu tertipu Ya kan. lanjut untuk di urutan ke 48 adalah aplikasi cash cash now dan di urutan ke 49 adalah aplikasi uang hits dan di urutan ke 50 adalah aplikasi mari KTA di urutan ke 51 adalah aplikasi duit mujur dan di urutan ke 52 adalah aplikasi kredit harapan nah kemarin banyak yang bertanya tentang aplikasi kredit harapan ini Ternyata aplikasi pinjol ilegal. Lanjut untuk di urutan ke-53 adalah aplikasi Rupiah Go. Dan di urutan ke-54 adalah aplikasi kotak Rupiah. Di urutan ke-55 adalah aplikasi Pundi Murni. Dan di urutan ke-56 adalah aplikasi Sumber Solusi wah sumber solusi dan di urutan ke-57 adalah aplikasi pinjaman mudah dan di urutan ke-58 adalah aplikasi reksadana. Oke, jadi itulah tadi ya. 58 aplikasi pinjol yang ternyata ilegal. Ilegal artinya mereka tidak memiliki status terdaftar dan berizin di OJK dan beberapa aplikasi-aplikasi tersebut masih banyak dan sering dijumpai ya di aplikasi Play Store. jadi kalian yang ingin melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi-aplikasi pinjol itu kita harus bisa sedikit lebih selektif untuk ngecek apakah aplikasi-aplikasi ini sudah terdaftar dan berizin di OJK atau tidak dan biasanya aplikasi-aplikasi pinjol ilegal itu tenornya hanya tujuh hari, bunganya cukup tinggi, dan gaya penagihannya sudah pasti membuat kita pusing sekali. Ya kan, kalian bisa menuliskan pengalaman kalian hari ini ketika telat bayar, atau mungkin ada yang mau. Gagal bayar ya di aplikasi-aplikasi pinjol ilegal Oke menko peluh kameri sudah memberitahukan salah satu cara untuk menutup aplikasi pinjol ilegal ini adalah dengan cara tidak lagi membayar hutang kepada mereka Tidak lagi membayar biaya perpanjangan kepada mereka Ah, lantas bagaimana bang dengan ancaman sebar data yang hari ini mereka uh, katakan kepada kita Tentu ini akan menjadi sebuah masalah Iya ketika kalian memikirkan hal tersebut menjadi sebuah masalah besar Hari ini tergantung dan kembali ke kita Bagaimana kita bisa menyikapinya Menyikapi setiap permasalahan ini Dan meminimalisir segala kemungkinan yang akan terjadi Ketika kalian sudah disebar data tugas kalian, cuma satu konfirmasi dan beritahu kepada semua kontak yang hari ini mendapatkan data pribadi kalian. Bahwasannya itu adalah pekerjaan dari aplikasi pinjol ilegal. Oke, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Mudah-mudahan video ini bisa. Bermanfaat ya dan kalian bisa tahu Aplikasi yang hari ini sudah kita sebutkan Apakah ada sedang kalian pakai hari ini Dan mudah-mudahan video ini mampu Untuk membakar kembali semangat teman-teman Yang mungkin hari ini sudah mungkin padam Karena aplikasi pinjol Ayo segera berbenah dan bangkit Dari segala macam keterpurukan hari ini Oke baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh